sudah sudah dapat kerajaan baru, ya? Nah. Baru, ya. Meanwhile, ini orang dirayakan Jadi apa perasaan bila sudah ada kerajaan baru? Uh. <c Colin> kerajaan baru belum ada lagi, ya. Ini orang diraik. Jadi apa perasaan? Sama, gula, sama, gula. A few moments later. Yo, studio, jo, istirik ajo. Kita makan dulu jo, makan dulu jo. Uh. <Hampshire> balik makan, makan Donau Banyak buat air One hour later Masaknya terbakan khas dari Jogor Ujang sudah joh Ujang sudah sudah dalam sudah belum masak cepat, masuk nah. ke kan? kan, kan? dalam Kamu mau -um -um, masuk masuk <meng nelayan. seuh> <tiny Oregon> Terbaik. Hmm. terbaik, terbaik, terbaik. Semuanya pejuang pejuang harapan. <gulung> oh sebut pejuang tuh bagus sedikit. Hahaha. <gulung> pejuang nggak lincah banget. Hahaha. Tidak maksud pejuang. Kong. Oh, uh, Berset si <laughs> pada petang ini Ayo, tengok makan aku mau makan Sebagai apa, nak pihak pihak, lah Pihak lah, saya sendiri lah Pihak lah, Pak? Saya sendiri uh, ucapkan Semua mau menjual Semua panjang ini, Pihak New ini uh, saudara apa Hinshap jo atau Joe Banyak teman ke kita Terutama sekali di, di luar sana Banyak yang Panjo Ada yang punya teman ke pemandu juga ini. ko ini, Koko. Ah, mando, ini Jadi kita terima kasihlah juga bantuan daripada bantuan luar ini, daripada Jadi semoga nanti lepas ini jangan lagi apa orang apa ah, jangan lagi datang lagi lah maksudnya apa itu lah. Jangan lagi ah, oke, okay. Jadi harapnya lepas ini datanglah Kem, kemari kan datanglah kemari jangan segan jangan sidur kasu <tuk> kasu <tuk> kasu <tuk> lagi akhirnya macam ya kira -kira. Hmm. mana mana yang pernah perkara yang baik ambil mau oh, positif yang baik tuh tinggalkan oke besok nah, jangan hampir-hampir kita main jangan jadi, so, jalan, jalan, so, so, jangan jangan so. ini satu pengalaman oh, so. gitu. nah, Insya Allah selanjutnya kalau lah kalau kan jangan apa? dari grup lain sekali dia ada diri yang superibadi dengan benda-benda yang baik Saya pula kan? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> Terima sekali saya nak ucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Encik Suhaily Allah uh, Mantas um, jelak kesempatan dan juga peluang untuk saya bersama-sama dengan kalian tu. pada hari ini selama dua minggu Tidaklah uh, Keduanya Allah. saya kedua nya adalah uh, Terima kasih juga Abang-abang uh, Ibu Akak-akak akak Ibu abang -abang Ibu Abang-abang oh. Ibu Dan juga Abang JB Dan juga Abang Bagaimana kita uh, Atas Saya percaya Setiap mana Daripada setiap kalian ada berikan sesuatu Untuk saya lah Yang baru Yang saya dapat pelajar Pada Dua minggu ni uh, Dialek Pengalaman Pengalaman uh, dia tempat-tempat kat sini, menarik kat sini InsyaAllah banyak saya belajar Saya harap uh, kehadiran saya kat sini tak menyusahkan kalian semua Dan uh, apa yang saya boleh katakan Sepanjang 2 minggu saya berada di sini Penyusat saya sejasa diperkendahkan Dan saya percaya Tanpa yalah, Bantuan dan juga penyusamu kalian semua uh, Saya pun susah Menyusahkan kat sini Terima kasih juga tidak nak boleh ke tu tidak tidak dari yang kerjaan Insya Allah kalau ada rezeki ada jodoh lagi saya ikut ikhmari semoga tak ada tempat lainlah saya jadi memang kala kala juga Allah memang saya jadi Insya Allah terima kasih banyak-banyak. semoga Allah membalas jasa kamu di uh, Amin. terima Amin. terima Amin. terima Amin. terima terima terima terima terima terima terima terima terima terima terima terima Terima ini lah, Terima kasih kita itu yang oke lah kan kita di lebih yang kurang Ya yang kita maja lah, kalau sudah kalinya kalalah <s OVER> dia yang terima kasih Itu saya Itu dia cerita ini dua orang nih, Tokyo ada Kita ya. kumpul... Baik <laughs> saja Baik, kita kumpulkan okay. saja Oke Perjumpaan kita di... Kehidupan Jadi untuk channel, untuk semua juga, juga Kehidupan Oke Pusang Kami Masih tengah hari mesra sedikit kan? So it's 29,000. Okay, guys. <laughs> That's it. That's it. That's it. Okay, guys. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's Let's work it out together. We can drink apai. Till the break got done. Till ampai-apai. So come on, everybody. Throw your hands in the air. Do the sumazao like you just don't care. Make you feel good. Nothing else can compare. The name is Atama. Somebody say, ah, yeah. Beautiful and pure like glows of pearls Looks so sexy, cute and dandy Tastes so sweet like chocolates and candy So year, they gather for a day Celebrate who we nod on that day This is the day of the great Taddao when the warriors select, the Yundok Taddao But I send this one out to the late JG Student of Tambunan's real OG I dedicate this song to my late Uncle John His music lives on even when he's gone So come on everybody, throw your hands in the air Do the sumazao like you just don't care Make you feel good, nothing else can compare The name is Atama, somebody say ah yeah jangan tak okay ya? dengar jadi berapa kali cocok eh selian hidung satu tekak satu jangan batuk jangan bersin eh okay, dengar siap okay, relax okey relax relax relax Dek, dongak sikit jangan takut eh. Okey Dan. Selesai.